Randu seujungku ku jangan pernah kau sakiti dirinya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 serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang Untuk selalu memberikan kabar-kabar terbaru, kabar baik dan bahagia dari Lesti Kejora dan Abang Fatih Baiklah persahabat selari manapun kalian berada Untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini Persahabat ya kita lihat nih ada postingan dari L2W Tagar stand for Lesti. Ayo bikin tagar ini serempak bersama di media sosial kalian. Kita support Lesti Kejora dengan menolak segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Hashtag woman support woman. Hashtag stop KDRT. Kita lihat juga di sebuah kalimat caption yang dituliskan. Selamat sore, kami sudah memberikan isyarat ini sejak kemarin dengan perlahan menghapus nama pelaku kekerasan dalam bio kami. As a woman, kami menolak segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Sebagai bentuk dukungan kami kepada Lesti, kami mengajak teman-teman untuk menaikkan tagar Stand for Lesti di semua sosmed. Kita bersama, jadi hibau untuk semuanya. Kita dukung Bunda Lesti Kejiora, berikan support dan doa ya. Mudah-mudahan Bunda Lesti selalu diberikan kekuatan. Kesehatan, mental juga persahabat ya, mudah-mudahan Bunda Lesti semakin banyak dukungan yang diberikan dari orang-orang baik yang selalu tulus mencintai idola kesayangan kita warga Konoha persahabat ya terus support yang terbaik kita dukung penuh untuk Bunda Lesti dan Abang L kita lihat juga persahabat di kabar selanjutnya ini ada unggahan dari unggahan <tuh> Ini ada unggahan dari Alcon Lenzler si komik persahabat yang ada sebuah kalimat yang diposting di igas pribadinya. Doakan bunda sehat baik fisik ataupun mentalnya. Mari perbanyak doa. Masih ada orang yang harus kita kuatkan. Jadi mimin harap kalian harus jauh lebih baik. Boleh kecewa, boleh sedih, tapi jangan berlarut-larut. Mari kita support bunda dan abang L. Mereka butuh kalian plan, untuk persahabat ya. semangat terus untuk semuanya. Tetap happy, tetap kuat persahabat ya Menjadi garda terdepan untuk kundal Lesti Kejora Kita lihat juga di slide berikutnya persahabat Ini bentuk dukungan yang luar biasa Dari fan-fans yang selalu mensupport dengan tulus Kita lihat ada sebuah kalimat yang diposting juga Aku udah bangkit kembali B untuk Dede dan Abang Fatih Masya Allah banget ya Begitu bangganya punya pendukung yang tulus mencintai kepada Leslie Gejora. Kita terharu dan pastinya kita bangga banget. Dan selanjutnya, persahabat, disimak juga nih ini ada momen saat Papa Bilar persahabat, ya, memberikan pernyataan seorang pernah berkata ini langsung dari Papa Bilar ya ingat gak sih kalian, persahabat? Papa Bilar mengatakan, selingkuh itu murah. Hanya dilakukan oleh orang yang murahan. Tentunya kita salkok banyak sekali tanggapan komentar di postingan ini. Dari akun Aja Ajeng mengatakan, Ngomong bijak, puitis, tapi sadis katanya itu, persahabat. Ada juga tanggapan dari Umu Ars Kornavisa 42. Baru sadar dia emang seorang aktor, tuh, persahabat. Kita lihat, persahabat, ya, selingkuh itu murah, makanya dilakukan oleh orang murahan, setia itu mahal, dan hanya dilakukan oleh orang-orang yang berkelas dan tidak murahan. Masih ingat banget dengan omongannya waktu itu, tapi kenyataannya aduh bikin sedih banget persahabat. Dan selanjutnya persahabat disimbang juga di kabar Indosiar. Satu jam yang lalu persahabatnya mengunggah kabar Bunda Lesti Kejora dan ada sebuah kalimat yang diposting. Polisi benarkan bahwa Lesti dibanting Rizky Bilar saat dirinya minta dipulangkan ke orang tua. Ini kabar membuat semuanya pastinya sedih dan meneteskan air mata persahabat ya. Mendengar kabar yang dimana Bunda Lesti Kejora ini sampai dicekik dibanting oleh Papa Bilar, ini membuat semuanya menangis, dan tentunya gak kebayang banget ya gimana tentunya perasaan Bunda Lesti waktu kejadian. Dan kita lihat juga persamaan di kalimat caption yang dituliskan: "Kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang menimpa Lesti Kejora yang diduga dilakukan." Oleh suaminya Rizky Bilar Dalam penyelidikan aparat Polres Jakarta Selatan Sementara polisi benarkan bahwa diduga terlapor Juga sempat membanting Lesti Kejora Dan tentunya komentar pun banyak sekali diberikan Dari akun Instagram Devi 1608 mengatakan Ya Allah Lesti nangis terus dari kemarin Sampai migran sampai nggak nafsu makan Bilar dan cokipin cek matanya ya Dupada sahabat ya ini tentunya dukungan untuk Buna kejora. sampai warga Konoha pun, terkhusus emak-emak ya, ini nggak bisa tidur. Dan pastinya, nafsu makan pun berkurang saat mendengar berita yang lagi viral ini. Dan berikutnya juga persahabat disimak diunggah ig nya Tevitri TV TV3 pun persahabat ya, ini... Menanggapi soal kabar yang benar-benar lagi viral Ya Allah Gusti sambil Emot menangis Kaget dan benar-benar masih nggak percaya Semoga mereka baik-baik saja ya Allah Itulah kalimat yang diposing oleh Teh Fitri Karlina Dan kita lihat juga persahabat di bufir, Ini ada sebuah kalimat Menolak segala bentuk kekerasan dan perselingkuhan Tuh persahabat ya Bu aja Tentunya mendukung penuh untuk Bunda Lesti Kejora dan kita lihat juga persampetan ya, selanjutnya juga nih ada postingan dari Lesti Lovers Indonesia. Ini membuat kita menangis juga momen yang di pendukung Bunda Lesti yang selalu tulus mensuport idolanya. Kita lihat juga kalimat panjang yang dituliskan oleh Lesti Lovers Indonesia. Cinta dan kasih sayang kami tidak akan pernah padam sampai kapan pun Kami sayang Lesti, kami mencintai anak ini. Kami ingin selalu menjadi sebelah nyawanya yang kuat. Lesti Kejora, anak baik, inspirasi jutaan orang. Semangat sayang Lesti Kejora dari kami dengan hati untuk Lesti. Luar biasa bersahabat ya. Kita semuanya yuk sama-sama bergandengan tangan untuk mendukung dan mensupport idola kita ini, Lesti Kejora dan Abang L kita juga mesti menunggu cindukan hingga kabar terbaru berikutnya. Jangan kemana-mana para sahabat terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu mengabarkan info-info terbaru mengenai Bunda Lesti dan Abang El. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang Minuucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.